dan tidak asing lagi juga dikenal karena sifat antibakteri antivirus dan antiseptiknya sehingga tak mengherankan jika ia dapat membantu menyembuhkan luka dan mengobati lidah buaya bagi seluruh pencernaan dan membantu menenangkan serta menyembuhkan penyakit perut termasuk sindrom iritasi usus besar ingin dilaporkan meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan dengan menggunakan ukuran studi yang lebih besar selain itu lidah buaya dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri H. Pylori yang ditemukan di seluruh pencang krim lidah buaya ke area yang terkena beberapa kali sepanjang hari untuk membantu mempercepat penyembuhan Ini bisa berarti bahwa ia mungkin memiliki potensi sebagai pengobatan alami atasi diabetes mereka menyarankan bahwa dosis 0,04 hingga 0,17 gram jus kering yang diterbitkan dalam evidence based complementary and alternative medicine melihat sifat terapetik aloe emodin, yakni senyawa di daun tanaman membeli produk lidah buaya yang dirancang untuk jerawat, termasuk pembersih, penyegar, dan krim. Produk-produk ini mungkin memiliki manfaat tambahan... Lidah buaya, tahukah anda tanaman lidah buaya? Anda tentu tidak asing lagi Lidah buaya dalam bahasa latin disebut aloe barbadensis dan yang populer dengan sebutan aloe vera Lidah buaya adalah tanaman sukulen berupa tanaman tebal yang memiliki tangkai pendek yang menyimpan air di daunnya Tanaman lidah buaya ini ternyata memiliki banyak manfaat yang luar biasa Bagi kesehatan dan dunia kecantikan yang mungkin Anda belum tahu sepenuhnya Anda pasti sudah sangat sering menemukan produk kecantikan Atau bahkan minuman kemasan yang mengandung lidah buaya di dalamnya Manfaat tanaman lidah buaya yang memiliki banyak khasiat luar biasa membuat tanaman ini jadi obat yang sangat populer dan telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun tanaman ini paling dikenal untuk mengobati luka kulit tetapi juga memiliki beberapa kegunaan lain yang berpotensi bermanfaat bagi kesehatan lidah buaya telah dikenal karena khasiat penyembuhannya setidaknya selama 6000 tahun Menurut U.S. National Center for Complementary and Integrative Health, pada masa-masa awal tanaman itu dikenal sebagai tanaman keabadian dan dipersembahkan kepada Firaun Mesir sebagai hadiah saat pemakaman. Kini, industri pengolahan dan budidaya lidah buaya sudah berkembang pesat di seluruh dunia. Jusnya digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan pribadi seperti pelembab, sabun, krim cukur, dan lotion berjemur. Produk lidah buaya yang mungkin langsung terlintas dalam pikiran Anda mungkin adalah gel hijau cerah yang banyak dijual di toko obat dan Anda mungkin pernah menggunakannya untuk merendahkan sengatan matahari. Lidah buaya juga tersedia dalam bentuk suplemen yang dipercaya memiliki manfaat yang sama untuk kulit dan sistem pencernaan seperti tanaman lainnya inilah beberapa khasiat atau manfaat lidah buaya untuk kesehatan manfaat yang pertama mempercepat penyembuhan luka bakar orang paling sering menggunakan lidah buaya sebagai obat topikal mengoleskannya ke kulit daripada mengkonsumsinya Faktanya, manfaat lidah buaya mampu mengobati luka, terutama luka bakar dan sengatan matahari. Karena sifatnya yang menenangkan, melembabkan, dan mendinginkan, lidah buaya sering digunakan untuk mengobati luka bakar. Sebuah studi pada 2013 yang dikutip dari Journal of Pakistan Medical Association yang menguji 50 peserta, Menemukan bahwa orang yang menggunakan gel lidah buaya untuk mengobati luka bakar menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini dibandingkan dari kelompok yang menggunakan krim silver sulfadiazin, yaitu jenis antibiotik topikal 1%. Kelompok lidah buaya menunjukkan penyembuhan luka lebih awal dan pereda nyeri. Selain itu, ia juga lebih unggul karena harganya yang lebih murah. Jika Anda atau anggota keluarga lainnya ada yang mengalami luka bakar akibat sinar matahari atau luka bakar ringan lainnya, oleskan lidah buaya beberapa kali sehari ke area tersebut. Namun jika luka bakar yang terjadi cukup parah, dapatkan bantuan medis sebelum menggunakan lidah buaya. Manfaat yang kedua, bersifat antioksidan dan antibakteri. Antioksidan penting untuk kesehatan dan lidah buaya mengandung antioksidan kuat yang termasuk dalam keluarga besar zat yang dikenal sebagai polifenol Senyawa ini bersama dengan beberapa senyawa lain di dalamnya membantu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia Lidah buaya juga dikenal karena sifat antibakteri, antivirus, dan antiseptiknya sehingga tak mengherankan jika ia dapat membantu menyembuhkan luka dan mengobati masalah kulit lain. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kesehatan pencernaan. Terdapat manfaat lidah buaya bagi saluran pencernaan dan membantu menenangkan serta menyembuhkan penyakit perut, termasuk sindrom iritasi usus besar IBS. Ulasan dari penelitian yang dipublikasikan di Journal of Neurogastroenterology and Motility tahun 2018 melihat tiga studi dengan 151 orang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa lidah buaya secara signifikan memperbaiki gejala iritasi usus besar jika dibandingkan dengan obat tiruan. Tidak ada efek samping yang dilaporkan, meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan dengan menggunakan ukuran studi yang lebih besar. Selain itu, lidah buaya dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri H. pylori yang ditemukan di seluruh pencerahan, yang merupakan penyebab umum dari tukak lambung. Manfaat yang keempat, meningkatkan kesehatan mulut. Pasta gigi dan obat kumur aloe vera adalah pilihan alami untuk meningkatkan kebersihan mulut dan mengurangi plak. Hasil studi dari Pediatric Dentistry menemukan bahwa orang yang menggunakan pasta gigi lidah buaya menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kesehatan mulut mereka. Penelitian ini melibatkan 40 remaja yang dibagi menjadi dua kelompok. Setiap kelompok menggunakan pasta gigi lidah buaya atau pasta gigi tradisional yang mengandung triclosan dua kali sehari. Setelah 30 hari, pasta gigi ini ternyata lebih efektif dibandingkan pasta gigi triclosan dalam menurunkan kadar kandida, plak dan radang gusi. Orang yang menggunakan pasta gigi lidah buaya menunjukkan kesehatan mulut yang lebih baik secara keseluruhan tanpa mengalami efek samping. Manfaat yang kelima meredakan visura anus Visura anus adalah kondisi saat adanya sobekan kecil di lapisan anus yang umumnya terjadi akibat tinja yang dikeluarkan terlalu besar dan keras Jika Anda atau keluarga Anda di rumah mengalami visura anus Coba mengoleskan krim lidah buaya ke area yang terkena beberapa kali sepanjang hari Untuk membantu mempercepat penyembuhan Sebuah studi dari European Review for Medical Pharmacological Science Juga menemukan bahwa menggunakan krim yang mengandung bubuk gel lidah buaya Efektif dalam mengobati visura anus kronis Kondisi ini biasa diatasi dengan menggunakan krim aloe vera 3 kali sehari selama enam minggu Meskipun penelitian ini menjanjikan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat klaim manfaat lidah buaya ini Manfaat yang keenam menurunkan gula darah Mengutip Pito medicine International Journal of Pitotherapy NP toparmasi, jika Anda mengidap diabetes tipe 2 dan mengkonsumsi dua sendok makan jelidah buaya segar per hari, maka ini dapat menyebabkan kadar gula darah turun. Ini bisa berarti bahwa ia mungkin memiliki potensi sebagai pengobatan alami atas diabetes. Namun, penderita diabetes yang mengkonsumsi obat penurun glukosa harus berhati-hati saat mengkonsumsi lidah buaya. Jus bersama dengan obat diabetes mungkin bisa menurunkan jumlah glukosa ke tingkat yang berbahaya. Manfaat yang ketujuh, obat pencahar alami. Lidah buaya dianggap sebagai pencahar alami dan sejumlah penelitian telah melihat manfaat sukuan ini untuk membantu pencernaan dengan hasil yang beragam. Sebuah tim ilmuwan Nigeria melakukan penelitian pada tikus dan menemukan bahwa gel yang terbuat dari tanaman hias lidah buaya dapat meredakan sembelit. Namun, studi lain oleh US National Institutes of Health mengamati konsumsi ekstrak daunnya. Temuan tersebut mengungkapkan pertumbuhan tumor Yusuf Zastikus, laboratorium. Pada tahun 2002, US Food and Products Administration mewajibkan semua produk pencahar lidah buaya yang jual bebas dikeluarkan dari pasar Amerika Serikat atau diformulasi ulang. Sementara itu, Mayo Clinic merekomendasikan lidah buaya bisa digunakan untuk meredakan sembelit, tapi sedikit saja. Mereka menyarankan bahwa dosis 0,04 hingga 0,17 gram jus kering sudah cukup. Jika Anda atau anggota keluarga Anda ada yang menderita penyakit kron, radang usus besar, atau wasir, maka lidah buaya tak boleh dikonsumsi, pasalnya ia dapat menyebabkan kram perut yang parah dan diare. Anda juga harus berhenti minum jika sedang minum obat lain karena ia bisa menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap obat. Manfaat yang kedelapan, Berpotensi Melawan Kanker Payudara sebuah studi baru yang diterbitkan dalam evidence based Complementary and Alternative Medicine Melihat sifat terapetik aloe emodin Yakni senyawa di daun tanaman lidah buaya Penulis menyarankan bahwa sukulen menunjukkan potensi dalam perlambat pertumbuhan kanker payudara Namun diperlukan lebih banyak penelitian untuk lebih meyakinkan manfaat lidah buaya ini Manfaat yang kesembilan membersihkan jerawat Menggunakan lidah buaya segar di wajah dapat membantu menghilangkan jerawat. Anda juga dapat membeli produk lidah buaya yang dirancang untuk jerawat, termasuk pembersih, penyegar, dan krim. Produk-produk ini mungkin memiliki manfaat tambahan karena mengandung bahan-bahan efektif lainnya juga. Produk jerawat yang dibuat dengan aloe vera mungkin tidak terlalu mengiritasi kulit dibandingkan perawatan jerawat tradisional. Sebuah studi kecil tahun 2014 dari Journal of Dermatological Treatment juga menemukan manfaat dari krim dengan kandungan lidah buaya pada wajah Krim yang menggunakan obat jerawat dengan gel lidah buaya bisa lebih efektif mengobati daripada obat jerawat saja atau obat tiruan dalam mengobati jerawat ringan hingga sedang dalam penelitian ini, perbaikan terlihat pada tingkat peradangan yang lebih rendah dan lebih sedikit lesi pada kelompok yang menggunakan krim kombinasi selama 8 minggu. Manfaat yang ke-10 mengobati kondisi kulit seperti psoriaris dan eksim. Mengutip Indian Journal of Dermatology, krim aloe vera memiliki efek menenangkan pada kulit dan telah terbukti membantu mengurangi rasa gatal dan peradangan. Para peneliti mencatat, tanaman tersebut memiliki kemampuan untuk menghambat produksi Prostaglandin E2. Ini adalah lipid yang tidak hanya berperan dalam proses inflamasi, tetapi juga aktif di kelenjar sabaseus yang berkontribusi pada kondisi inflamasi kulit. Manfaat yang kesebelas, memperbaiki kulit dan mencegah keriput. Seiring bertambahnya usia, sudah pasti Anda akan mulai mengalami penuaan, seperti munculnya garis halus tanda keriput yang pasti membuat Anda tidak nyaman. Untungnya, manfaat lidah buaya bisa mengatasi hal ini. Ada beberapa bukti awal yang menunjukkan bahwa gel lidah buaya topikal dapat memperlambat penuaan kulit. Dalam sebuah studi tahun 2009 terhadap 30 wanita di atas usia 45 tahun yang diterbitkan di Annals of Dermatology dengan mengkonsumsi gel dan buaya orang meningkatkan produksi kolagen dan meningkatkan elastisitas kulit selama periode 90 hari. Tanaman ini juga dapat membantu kulit mempertahankan kelembaban dan meningkatkan integritas kulit yang dapat bermanfaat bagi kondisi kulit kering. Itulah beberapa manfaat atau khasiat tanaman lidah buaya bagi kesehatan Mudah-mudahan bermanfaat bagi anda dan keluarga anda Salam sehat, salam top herbal nusantara Jangan lupa subscribe, like dan komen videonya ya